keluar keluar mau kemana lo kita mau jalan jalan aja lo gak nyampe nyampe Hi, ribut kali lo Niana jalannya -jalan kenapa sih Bukan mau kemu ribut lo mau deh jalan jalan-jalannya gak nyampe capek lo cuma kayak lagi lo ngomongnya gambar kok Jen ya. Mama ini lo ditanya pasti marah-marah aja lo, benci kali lo aku. Iri berkali lo kegampangnya. Mama ini lo main pukul aja lo ya. Makanya aku bilang jalan-jalan kau, jangan gua kau di sananya. Jalan cepat ayo Ma aku lama tungguin ma. atau bagi-bagi, gangguin aja lo ya. Siapa di sana? Aku lo Karat, Ajeng lo. Oke, mau jeng. Masuk aja, jangan dikunci, pintunya dujeng. Pain bagi-bagi kesini dia. Selamat pagi Karati. Kenapa aja yang bagi-bagi ke sini? Mau lagi utang ya? Ih, Karati ini tahu aja lo apa yang ku mau. Macam ramal aja lo ya. Ih, dia ini lo ya takut kali lo enggak bayar, Gajian suamiku kubayar kalau langsung bayar. Ih, bukan gitu lo Karati. Aku kan takutnya Karati lupa. Jadi kuingatin aja lo. Ku bilangin kau jengnya, kalau utangku semua pasti kubayar lah, Ceng. takut kau ya. Cuman kamu tahu sendiri kan masa pandemi kayak gini Semua lagi susah loh jeng Gaji suami tinggal separuh dipotong Belum lagi mau ngasih adik si Roslan itu loh jeng lo adiknya kan udah punya suami kan kak Iya punya suami tapi nggak bisa pakai loh jeng Suaminya mandur ya kak Jadi ajang ini loh bukan gitu lah masuk hujan Suaminya lo ya suka mabuk mama kerja kayak gitu loh jeng Ih kak Rati ini baik kali lah jadi orang kalau jadi aku lah ya kak Adik suamiku suka datang kak usir langsung kak Itu loh kau jalannya. Lambat kali pun kau kunci pintunya itu ya. Bang, Abang, Abang, mana Bang Roberto ya? Aku nggak kelihatan deh tadi ya. dong enggak mau mandi rumah, Ma. Iya, nah ini kok seret kali lo yang mau tahu lo mama ada apa enggak? Kan sama kita sampai di sini. I ya Mama ini lucu kali lo, aku nanyanya pun nggak boleh lo udahlah ya daripada ku kayak gini, bagusan ke atas dari pamankau. Tuh kan, si aku-aku aja lo ya ini suruh mau kenapa lo mak? Hi, ini anak melawan aja lo ya. Kalau nggak suruh kamu mau suruh siapa? Suruh mama biar sakat sakaran sama nenek siri itu ya. Ya udah aku naik kali mama. Nah gitu baru betul kau. Iya lo jangan tahu lo aku. Cuma mau gimana lagi lah. Walau gimana pun ada suamiku juga lah dia. Nah, siapa lo itu, kak? Siapa lagi emangnya? Yana ya, anak itu. Yang suka minta duit sama suamiku itu lho. Siapa lo yang suka minta duit sama paman? Tante ini kerjanya gosip aja lo. Hei anak yusan, apa kamu masih kecil. Tau usah ikut campur masalah orang tua kau. Mana ada loh? aku ikut campur urusan tante. Orang tante lo yang sembarang bicara. Mau aku sebarang bicara atau enggak? Pertanyaan sama kalian apa? Ngapain kalian ke rumahku lagi? siapa lah yang pengen ke rumah tante? Orang rumah ini dulunya rumah nenek kau, eh! Gimana kali nih anaknya? Belajar undang-undang dulu kau ya? Mak itu cewek, suamiku laki-laki Jadi udah sepantasnya rumah ini jadi milik suamiku ya? Makanya kan tante, Gak kali loh jadi perempuan kan? Selalu di nomor dua akan dari laki-laki loh Kunci kali ya tante ya? Eh hey, nggak butuh aku penjelasan kau ya Ngapain kalian ke sini Iya aku disuruh mama lo tante naik ke atas cari paman. Kalau nggak mana mau aku naik ke sini nenek sirik kayak tante. Ih kurang ajar kali lo nih anak mau minta dihajar kau ya. Ih karena tiang sabar kayak anak anak gak usah dilawan lo kak. Iya anak anak tapi kurang ajar kali lo. Iya tante yang kurang ajar, suka suka kali lo bilang aku. kok makin meluncah kau.